Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Win akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama, Bang Win akan selalu mengingatkan dan selalu menginfokan untuk semuanya. Jangan sampai lupa saksikan idola kesayangan kita Lesti Rizky Billar yang akan tampil di acara Infotainment Award 2022 mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Penuh kejutan, penuh surprise dari Leslar yang akan tampil malam hari ini di panggung SCTV dalam acara Infotainment Award 2022 dan bismillah doakan prasahabat idola kesayangan kita bisa membawa pulang piala penghargaan selain di acara Infotainment Award 2022 Rizky Bilar pun akan hadir di acara uang kaget tersahabat ya di MNCTV akan tayang malam hari ini pukul 19.45 waktu Indonesia Barat Tayangnya sebelum acara Infotainment Award ya, jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai terlewatkan, Rizky Bilar akan hadir di dua TV sekaligus malam hari ini. Yuk, sama-sama kita support dan dukung yang terbaik ya untuk idola kita. Dan selanjutnya ada kabar gembira juga yang kita dapatkan Idola Kesayangan ini masuk nominasi di Ajang Indonesian Dangdut Award 2022 atau IDA Lesti Kejora masuk nominasi kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Bersaing dengan Putri Isnari, Selviama, Soi Soima, dan Via Valen Kode voting Bunda Lesti itu adalah B6 ya jangan sampai lupa Dukung Idola Kesayangan Di ajang Indonesian Dangdut Award 2022 Kapan sih mulai voting ya? Siap-siap persahabat ya 1 Oktober Untuk mulai voting dukung Idola Kesayangan kita Dan berikutnya juga persahabat ya masih di ide Indonesian Dangdut Award Idola Kesayangan Lesti dan Rizky Bilar juga masuk nominasi kategori duo atau duet Dangdut atau daerah terpopuler dengan kode voting F5 jangan lupa juga dukung Leslar Lesti dan Bilar di nominasi kategori duo atau duet dangdut ya kita doakan untuk idola kesayangan kita terus semangat dan berikutnya juga bersahabat ya idola kesayangan Lentera Lesti Kejora ini masuk nominasi kategori lagu dangdut terpopuler di IDA 2022 Bukan hanya lagu lentera saja ternyata Lagu Sekali Seumur Hidup pun ini masuk nominasi kategori lagu dangdut terpopuler Wow Ini pilihan yang sangat menegangkan Dan kita lihat juga persahabat ya selain itu Lentera juga bersahabat ya Dan sekali seumur hidup Ini masuk kategori video klip dan duter populer Wow, dua-duanya juga masuk Di nominasi kategori video klip dan duter populer Untuk Lentera, kode votenya itu J6 Untuk sekali seumur hidup Kode votingnya J9 Jangan sampai lupa ya Dan kita juga mendapatkan info dari Leslar Al-Fatih underscore FC Nominasi terakhir itu video klip dangdut terpopuler Untuk video klip Kita fokus ke lentera aja Soalnya ini hasil karya dari Papa B Dan tim LE Pasti ada kepuasan sendiri kalau menang Tuh persahabat ya Untuk video klip Kita fokusnya ke lentera Jadi jangan sampai lupa persahabat ya Ini karena karya terbaik Dari Papa Bilar dan tim Leslar Entertainment Ini tugas kita semuanya persahabat ya Untuk dukung support yang terbaik buat Lesti dan Bilar dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ini ada bonus ya di ajang infotainment award 2022 ada nominasi kategori artis paling sosmed idola kesengan kita semuanya masuk terkhusus Muhammad Leslar Al Fatih Bilar Abang L ini masuk nominasi kategori artis paling sosmednya. ya Cara voting kategori artis paling sosmed via sosial media Instagram dan Twitter Berikan like pada salah satu foto artis favoritmu Yuk persahabat ya dukung Terkhusus BBL ya di artis paling sosmed Kita lihat juga persahabat Semuanya fokusnya ke idola kesayangan kita ini ya Kesayangan onti-onti dan uncle online-nya BBL dukung penuh di artis paling sosmed Berikutnya juga persahabat kita lihat ya di unggahan L2W ini mengunggah sebuah postingan perolehan akhir voting di ajang Infotainment Award 2022 dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan hasil akhir ada jamnya di situ meskipun ada perbedaan pasti hanya sedikit saja. Terima kasih, vote telah usai. Sampai ketemu di Iday ya. Kita lihat sikon kalau perlu open donasi akan kita buka lagi ya bulan depan. Bismillah. Bagaimanapun akhir dari infotainment award adalah malam ini. Bisa disaksikan sendiri kita unggul di beberapa media sosial jadi tetap semangat. Terus optimis ya. Kita semangat, kita tentunya selalu support yang terbaik semoga ada rezekinya idola kesayangan bisa membawa pulang piala penghargaan dan tugas selanjutnya kita dukung idola kesayangan di ajang indonesian Dangdut world 2022 kemudian juga persahabat ya ini ada momen spesial yang membuat kita ketawa ngakak di pagi hari ya ada momen spesial intan persahabat ya yang lagi di podcastnya kak grita Agatha, Intan menceritakan sosok Rehan Rehan itu kayak pangeran persahabat ya kata Intan yang ganteng aduh Masya Allah banget ya pokoknya tinggi, maco, putih kata Intan ya dan tentunya kita saat ada sebuah pertanyaan dari kaget Agata ada gak sih artis yang mirip Rehan dan langsung aja gercep ya Intan menjawab ada Siapa? Kata kegerita Agatha Rizky Bilyar katanya dengan sebutan salah juga persahabat ya Rizky Bilyar kata Intan Aduh ini bikin kita ketawa ngakap banget ya Kelakuan kegesrekan yang selalu diperlihatkan oleh Intan Aduh Masya Allah banget ya Apalagi menyebut Rizky Bilar Itu seperti sosok rehan Aduh Masya Allah banget ya <gifat> Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Dari dia Serikan di Villa mengatakan Hmm, dia lupa sama Rehan setelah ketemu Rizky Bilar Ya iyalah, Rehan cuma hayalan sedangkan Rizky Bilar kan nyata Siapa sih yang nggak puter haluan? <laughs> ini cute banget ya Papa Bilar ini dinobatkan persahabat ya, oleh Intan seperti Rehan Wow, luar biasa Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di pagi hari ini